Dari tadi ditahan-tahan ya Halo DJ Welcome Kita lagi tes energi ya Ini ratu bidada ya bahasanya? Masuk Selamat yang jaganya Itu yang baru bangun tidur ada kaninda tuh guys, baru bangun tidur sama oh, heka <laughs> <laughs> pada bangun semua <laughs>